Hai Mbak Sis dan Mas Bro, hari ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Swedia yang kemarin baru aja pulang ke Indonesia dan kita mau tanya-tanya gimana sih prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku sebelum pulang ke tanah air jadi mungkin bisa dijadikan pedoman buat kamu-kamu yang mungkin pengen atau ada rencana untuk kembali ke Indonesia Halo, halo, halo, halo, lagi <laughs> bertemu lagi sebentar. Aku mau setting untuk backup ini. Udah pakai laptop, tapi laptopnya tua. Jadinya aku khawatir dia tidak menyimpan juga, <laughs> ya ampun, mau dicek dulu ya. Ini, ini aku pakai kamera juga. Musuh <laughs> udah gini, pakai kamera juga, ya ampun. Ini dia record dari Zoom-nya, nggak bisa. Eh, ini recording ya? Iya, ini recording udah. Ya, udah, kita mulai aja langsung ya. Um, pertanyaannya, oh, ya. untuk yang uh, perjalanan kamu dari pulang, uh, pulang dari Swedia ke tanah air itu gimana? Persiapan booking tiketnya kapan? Waktunya terus, uh, cerita ya? Itu dari awal deh, tiketnya kapan, oh, ya. dulunya? Iya, ini agak putus-putus soalnya sekarang. Oh ya? Iya. Suaraku putus-putus. Iya, -putus. ini katanya your internet connection is unstable. Your connection? Eh, your internet or my internet? Kayaknya aku deh. <laughs> Suara kamu jelas sih. Jelas. Uh -huh. Tadi pertanyaannya apa, Mbak? Itu uh, kapan persiapan booking tiket pesawat ke Indonesia, terus... Apa kamu cari tahu dulu protokol kesehatannya, kayak apa, gitu? Ya, aku kalau beli tiket itu tiga minggu sebelum keberangkatan. Mm -hmm. uh, tapi ya tentunya cari tahu dulu gimana di Indonesia dan di negara transitnya. Terus kita ya tentunya harus cari informasi yang paling baru, karena kebijakannya kan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu bisa aja sekarang yang aku bilang kebijakannya kayak gini mungkin dua minggu ke depan tiba-tiba diganti udah bukan itu lagi udah berubah. Terus waktu itu pas kita mau pas aku mau pulang juga ada beberapa orang juga anak Indonesia yang rencananya mau pulang jadi kita saling sharing informasi gitu. Tapi kamu pulang duluan atau mereka duluan? Ada barang sama temen satu. Oh oke. Okay. Terus, apa persiapan sebelum kamu berangkat? Gimana yang kamu siapin selain tiket pesawat? Ya, tiket pasti. Yeah. Terus, uh, surat jalan dari KBRI. Surat jalan KBRI itu langsung mengajukan aja datang ke kantor KBRI atau bisa via email? Uh, bisa di email atau WA langsung, aku sih WA langsung ke Pak Ernest. Oh, gitu habis itu terus dikirim lewat email atau diambil? Uh, dikirim lewat WA. Oh, dikirim. atau mungkin kalau kita kontaknya via email, ya nanti dapetnya uh, mungkin lewat. kontaknya langsung WA ke Pak Ernest. Cepet kok, cuma nggak sampai sejam udah jadi. Terus kamu print atau cuman base dari yang file soft file-nya itu? Aku kuprint. Terus, Tapi sebenarnya surat jalannya itu juga menyatakan kalau di Swedia itu tidak menyediakan PCR kecuali untuk yang bergejala. Mm. Tapi kebetulan aku punya PCR, jadi akhirnya surat jalannya juga nggak jadi kutunjukin sih. Jadi itu selain surat jalan dari KBRI, ada hasil tes PCR, mm. terus uh, download aplikasi e itu e-health alert card, dia dikeluarkan oleh, kalau nggak salah, Kementerian Kesehatan. Di mm -hmm. situ kita ngisi formulirnya, jadi di aplikasi itu kita ngisi data, nama kita siapa, umur, apakah ada keluhan ada, eh, nomor penerbangan pesawat, mm -hmm. sampainya kapan, dari mana ke mana, sama riwayat negara yang pernah dikunjungi. heem mm -hmm. Kita download aplikasinya di Play Store atau di App Store namanya e-hack. Eh, tapi bentar, tadi yang persiapannya juga ada tambahan. Apa Jangan lupa memantau perubahan kebijakan, mm -hmm. cari tahu juga kebijakan di daerah masing-masing mm -hmm. di Indonesia-nya. Kalau bukan di Jakarta, kayak gimana? Mm -hmm. Karena tiap daerah punya kebijakan sendiri. Mm -hmm. Jangan lupa cari tahu kebijakan negara trans hasilnya, karena kemungkinan, ada kemungkinan mereka minta sesuatu tambahan. Terus ada yang bilang juga mesti bawa surat fit to fly, tapi aku sendiri sih nggak bawa surat, karena udah ada hasil tes PCR juga. Jadi aku nggak tahu ini sebenarnya butuh apa enggak Terus kamu yang uh, aplikasi lainnya kemarin itu, apa yang dibutuhkan waktu kamu naik batik air? Uh, kita disuruh download, uh, kan e-health alert card, mm -hmm. terus kalau sama maskapai itu pas kita mau booking tiket ada pemberitahuan persyaratan untuk naik pesawat salah satunya disuruh download aplikasi peduli lindungi, itu aplikasi itu kalau nggak salah keluarannya Kominfo mm -hmm. Jadi nanti kita bisa tahu, kayak kita ada di zona mana hmm. e, perbaran COVID-nya seperti apa Itu kayak Batik Air Nyuruh kita buat download aplikasi itu sebelum terbang Berarti karena itu produknya Kominfo kemungkinan Walaupun pakai maskapai lainnya tetap harus download juga lah ya? Iya mungkin, hmm. itu pas di Indonesia hmm. Nah, berarti sebelum Sebelum sampai di Indonesia ini yang PCR-nya kemarin itu gimana prosesnya? Apa aja yang harus dilakukan? Terus ada nggak biayanya? Hmm, kalau biayanya gratis ya di Swedia. Hmm. Dia via 1177. Tapi sebenarnya tes PCR di Swedia itu ditujukan kabarnya ditujukan buat orang-orang yang punya gejala COVID. Mm -hmm. Nah, waktu itu aku sebenarnya ada sakit tenggorokan ringan kan, mm -hmm. tapi aku merasa kemungkinan besar itu karena asam lambung, tapi tetap ada gejala mm -hmm. <laughs> sakit tenggorokan ringan. Jadi akhirnya aku memutuskan tes PCR. Mm -hmm. Jadi cara kita mau mengajukan tes PCR itu, pertama-tama kita download aplikasi yang namanya Altit Opet. Alvin, mm -hmm. it. mm -hmm. Setelah itu, kita isi formulirnya. Ada kayak kuisnya gitu. Mm -hmm. Kalau aku jawabnya, aku nggak hafal persis karena teksnya juga bahasa Swedia. Waktu itu mm -hmm. aku pakai Google Translate. Mm -hmm. Aku jawab kurang lebih pertanyaan pertama, aku ingin mengetahui bahwa apakah saya... Uh, mengidap Covid-19. Hmm. Terus pertanyaan keduanya, apakah Anda memiliki gejala berat seperti flu, nyari dada, dan lain-lain? Kalau aku kan gejalanya nggak berat, jadi aku jawabnya tidak, tidak ada gejala berat. Yeah. Terus nanti ditanya, sudah berapa lama? Kalau nggak salah, aku ngisi uh, gejalanya, uh, sudah, aku sudah mengalaminya selama uh, kurang dari tiga minggu terakhir. Hmm. Nah, ini ya. Nanti jawabannya tentu aja. Jawabnya sejujurnya kan ya, sesuai kondisi kita masing-masing. Yeah. Yeah. Nah, kalau udah isi formulirnya, nanti sistemnya memutuskan kita butuh tes atau enggak. Kalau kita butuh, kita dikasih PIN. Oh, jadi sistemnya ini yang memutuskan kamu bisa dites atau enggak. Aku enggak yakin sih. Aku <laughs> keterima aja terus oh, dikasih PIN. Okay, okay. uh -uh. Terus, terus dikasih langsung. PIN, terus disuruh daftar di 1177. Hmm. Jadi nanti untuk tes COVID, nanti di 1177 ditanya mana PIN buat tesnya. Nah, kita nanti kasih oh. PIN yang dari app itu. Oke. Okay. Nah, pas tes PCR ini kita bisa pilih mau tes di rumah atau drive-in. Hmm. Kalau kita self-test di rumah, nanti swabnya itu dikirim ke rumah. Hmm. Kalau drive in sebenarnya kalau drive in itu kan harus eh uh, apa sih? Harus bawa kendaraan sendiri. Jadi nanti kita bisa book tempat pengambilan sampel sama jam berapa, tempat dan waktu pengambilan sampel. Nah, terus kita datang ke tempat itu dengan mobil pada tempat dan waktu yang sudah kita book. Nah, karena kita mahasiswa nggak punya kendaraan pribadi, jadi kita minta tolong diantar sama KBRI. Mm -hmm. Jadi langsung... naik mobil KBRI. Mm -hmm. Habis itu terus selanjutnya kamu dapat hasilnya berapa hari? Hasilnya itu aku kan tesnya hari Jumat, Jumat siang. Aku terbang minggu depannya hari Rabu sore, aku dapatnya hari Rabu pagi. Oke. Okay. Wow, berarti, itu mepet banget. Eh, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sekitar lima hari. Oh. Dipotong okay. Sabtu, Minggu hari libur kan ya, berarti tiga hari. Tiga, oh, empat ya. hari. Ya, lumayan cepet sih. Tapi kadang ada juga yang berbayar, aku dengar, tapi hasilnya lebih cepat gitu, satu hari atau dua hari, Tapi kurang tahu biayanya nah untuk proses pengambilan uh, suapnya sendiri gimana kamu waktu itu nah itu kan kita pakai mobil pas jam janjian jam 14.45 kita hmm. langsung masuk ke tempatnya waktu itu di Karolinska Solna kita hmm. masuk mereka udah ada truknya gitu hmm. truk yang ada staf medisnya begitu ya. kita nyampe nanti mereka yang ngedatengin terus minta ID kita terus hmm. diperiksa Oh ya ini betul orangnya terus mereka ngasih alat swabnya itu setnya swab itu kayak ada cup uh, bening hmm. ama kayak uh, ya, bat gitu ya, loh ya, ya, ya. nah terus kita dikasih Kertas yang ada instruksi cara pengambilan sampelnya. Jadi oh. nanti kita ngambil sendiri sampelnya nggak diambilin. Okay. Dan berbahasa Swedia ya. Dan berbahasa Swedia. Oke, okay. terus? Kali waktu itu aku sama temen Avi, Avi kan dokter, jadi aku diambilin sampelnya. Jadi ya udah nggak oh. bisa baca instruksinya juga nggak masalah. Loh, no, kamu tuh perjalanan pulangnya juga sama Avi itu? Iya. Oh, gitu. Jadi terus dibantu sama dia, gitu, untuk uh -uh. Cara pengambilannya yang benar. Ada tambahan lagi? Hmm, itu hasilnya nanti kita di SMS. Di SMS, Dari ya. Dari 1177 bilang e, hasil PCR kamu udah keluar. Wow. Nah, kamu dapat notification itu, kamu bisa login ke 1177.se nanti. Di messagemu masuk hasil tes PCR-nya, tinggal lihat di situ tuh positif atau negatif. Oh. Okay. Terus, itu kan hasilnya bahasa Swedia, hmm. sementara Indonesia mintanya kan bahasa Inggris. Hmm. Jadi kalau aku sih, ya aku bukanya pakai Google Chrome, punya nyalain Google Translate-nya terus ke download. Hmm, baru di... Auto Translate-nya dinyalain, oh, okay. jadi kan berbahasa Inggris kan hasilnya okay. terus ke download. Oke, okay, oke. Okay. Terus pertanyaan berikutnya, kondisi bandara selama kamu perjalanan di dari Swedia sampai dengan di Indonesia apa perbedaannya dan prosedurnya yang terjadi itu kayak apa gitu. Mulai dari kamu berangkat. Ku berangkat Perjalanannya dimulai dari Arlanda Nah di Arlanda itu relatif normal. Tapi ya kalau dibandingkan sama Stockholm, orang-orangnya pada pakai masker semua di Arlanda Di Stockholm Di, di Stockholm kan <laughs> nggak ada. Nggak. Hampir nggak ada. Oke atau bawa masker buat diri sendiri. Nah untuk perjalanan ke Jakarta nya ini aku naik Qatar transit di Doha hmm. sebelum kita boarding di Arlanda sama pihak Qatar kita dikasih face shield face shield oleh dari Katarnya ya dari Katarnya jadi sepanjang perjalanan itu kita harus pakai face shield sama masker dan cuma boleh dicopot kalau kita lagi makan atau minum aja hmm. tugasnya gimana? Uh, petugasnya pramugarinya di dalam uh, pesawat pada pakai baju APD lengkap yang pakai yang kayak jas hujan itu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus mereka pakai masker, sarung tangan sama face shield. Terus tempat duduknya sendiri juga gimana? Apa ada pisah atau iya yeah, tempat duduknya berjarak satu tempat duduk antara satu orang ke orang lain. Jadi misalnya jendela ada satu orang Hmm. tempat duduk kosong satu orang jalan ada satu oh, orang betul -betul. kosong ada orang hmm. jalan orang gitulah Jadi, tapi pokoknya kalau nggak dibatasi satu tempat duduk dibatasi jalan oh, jalan ya. tapi waktu kamu perjalanan itu juga cukup banyak orangnya ya nggak nggak terus pesawatnya kosong hampir kosong gitu Lumayan sih, tapi juga enggak penuh ya. Ada jarak-jaraknya, tapi juga enggak kosong melompong. Aku enggak gitu merhatiin sih yang di bagian belakang sama depan. Hmm. Seenggaknya yang area sekitarku ada Oke. orang. Oke, okay. berarti dari dari mana tuh stand apa namanya? Transitnya di Doha. Habis dari Doha kamu naik uh, pesawat apa sama atau Qatar juga? Sama, berarti ya. Terus sampai di Jakarta-nya seperti apa? Sampai di Jakarta-nya, menurutku dari sepengalaman ku biasanya ke Soekarno-Hatta, hmm. relatif lebih cepih dari biasanya. Terus? Jadi, terus orang-orang antrinya itu ada jaraknya, semuanya pakai masker. Terus pas kita antri, ada juga petugas yang keliling nyemprotin hand sanitizer ke tangan. Oh, ada yang keliling? Terus, Iya, terus ada petugas juga yang ini, yang ngingetin, jangan matat nepet, -nepet. Kalau di Doha, kan biasanya kan ini, kalau kita transit kan diperiksa lagi bagasi carry on-nya. Aku belum pernah transit di Doha sih, jadi nggak tahu biasanya protokolnya gimana. Tapi ini di Doha kemarin, pas transit carry on kita udah nggak diperiksa lagi, langsung disuruh jalan. Uh, biasanya kan kalau transit antar negara kan gitu melewati tempat transit bagasi carry on kita kan diperiksa lagi kan oh, pakai X-nya di X-ray ya oh, di X-ray okay. lagi. Kalau ini di Qatar uh, di Doha nggak diperiksa lagi sih nggak tahu emang protokolnya yang nggak ada atau karena yeah. COVID supaya antrian yang nggak panjang jadi dibypass itunya. Oke, okay. aku sendiri juga lupa sih. Ada nggak <laughs> ya dulu? <laughs> Kalau aku biasanya di Singapura sama Moskow ada, ada sih. Ada ya? Oh, oke, okay. hmm. aku enggak ingat juga. Terus habis itu uh, kamu melalui berapa kali uh, apa namanya? antrian <laughs> untuk pemeriksaan waktu di Jakarta? Itu Yang di Jakarta lama kita prosesnya. Di Jakarta kita antri sekitar 4 sampai 5 jam. Hmm. Mm -hmm. Jadi, lapisannya pertama kita uh, turun pesawat, kita dicek, kita punya PCR atau enggak. Mm -hmm. Nah, kalau kita punya PCR, kita disuruh ngantri ke satu antrian. Mm -hmm. Kalau enggak punya, ada antrian yang berbeda lagi. Mm -hmm. Nah, terus kita dikasih formulir uh, health clearance. Mm -hmm. Jadi, nanti di formulir itu. Ada data yang mesti diisi sama petugas. Kalau kita sendiri, cuma ngisi data diri, uh, nama, alamat, umur, sama tanggal, nomor uh, kontak, uh, nomor telepon. Hmm. Hmm. Sementara nanti, di, uh, sama petugas kesehatan, uh, ada pos setelah antrian itu di kita dicek. Uh, temperatur, suhu hmm. tubuh, saturasi oksigen, sama denyut nadi. Hmm. Nah kalau ini clear, baru kita bisa maju ke pos selanjutnya. Hmm. Pos selanjutnya? Oh iya. Hmm. Uh, sebelum itu juga di pesawat, kita dikasih satu formulir kuning. Oh, uh, yang ada data kesehatannya juga, tapi itu deklarasi sendiri nah kembali lagi setelah kita diperiksa kesehatannya di pos itu sama formulirnya diisi sama petugas mm -hmm. kita disu kita ngantri ke pos selanjutnya mm -hmm. di pos selanjutnya ini ada petugas yang meriksa surat tiar kita sama mm -hmm. kesehatan yang tadi diisi lalu formulir ini dicap sama mereka nah oh, jadi di formulir itu Formulir Kenapa? yang tadi diisi itu yang dicap, iya, dicek lagi kan? Oh, ini datanya seperti apa? Terus lalu dicap untuk menyatakan kalau udah diperiksa sama oh. itu pengawas yang di bandara. Oke, okay. terus pemeriksaan selanjutnya. Terus, setelah itu sebenarnya udah kita keluar lewat imigrasi, ngambil bagasi, terus di luar. Tapi ada petugas lagi yang, yang kalau ngelihat orang keluar, disamperin mana PCR-nya gitu. Oh iya, oh jadi masih, oh, cukup dicek, masih lagi. dicek lagi siapa tahu ada yang lolos. Nah, kalau kamu kan juga, uh, dari Jakarta harus ke Manado. Nah, itu gimana untuk flight selanjutnya? Tamu uh, di hari yang sama atau besok harinya dan gimana prosesnya? Aku, uh, sekarang kan seenggaknya waktu ku cari di Google ya, mm. flight sore ke Manado itu sementara lagi nggak ada yang direct. Jadi, terpaksa aku ngambil penerbangan yang besok paginya jam 9.40. Mm -hmm. Jadi, setelah keluar dari bandara itu sekitar jam 6 sore, mm -hmm. aku nginep di hotel dulu. Mm -hmm. Nginep di hotel satu hari ya. Di hotelnya, nggak ada yang istimewa kan, cuman biasa aja cuman sebenarnya biasa aja. Cuma sebelum kita masuk, bagasi kita disemprot desinfektan dulu ama kita disuruh pakai hand sanitizer yang gitu. Tapi selebihnya, seingatku nggak ada sesuatu yang berbeda sih. Dan kamu naik Tapi, taksi ke hotelnya? Iya, naik taksi. Hmm, ya. Nggak ada yang beda kan? Cuman ya pokoknya pakai masker. Ia. Terus habis itu ke besok keesokan harinya kamu ke penerbangan ke Manado Dan pakai pesawat batik itu ada yang spesial juga nggak di perjalanan untuk ke Manadonya? Untuk penerbangan domestik itu sebelum masuk ke ruangan tempat kita check-in sama baggage drop hmm. Ada pemeriksaan tes PCR lagi jadi kita disuruh memperlihatkan hasil tes kita. Terus uh, seperti yang tadi udah uh, ditanya, ditanya, um, maskapai itu um, menyuruh kita buat download ama uh, register aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi Iya, jadi jangan lupa lihat kebijakan tiap maskapai juga dan kebijakan tiap daerah tujuan karena kemungkinan ada hal yang berbeda di tiap kasusnya. Berarti kamu sampai ke Manado itu pemeriksaan lagi? PCR lagi, hasil PCR lagi sebelum keluar? Iya, sampai di Manado itu ada petugas kesehatan lagi, ada posnya lagi, mereka nge- cek isi formulir e nya kalau kita waktu itu enggak download aplikasinya di HP dan belum ngisi di HP berarti kita mesti ngisi manual di bandara hmm. kalau kita udah ngisi di HP nanti di aplikasinya kita bisa nunjukin barcode-nya terus tinggal dikasih ke petugasnya terus kita nanti di-scan langsung ke daftar isi formulirnya oh gitu, gitu nah tapi aplikasi e ini seenggaknya ya kalau yang versi IOS itu kadang-kadang suka error katanya kalau mau dibuka uh, API tokennya nggak valid, jadi kalau hal ini terjadi, kalian harus uninstall app-nya install lagi, terus login lagi iya, biasanya aplikasi-aplikasi pemerintah itu lebih friendly soalnya sama Android, Android. Hmm, iya, ya salah ya itu harus sabar-sabar biasanya malah nggak ada yeah. ya jadi itu ini bagus, ada iOS-nya versi iOS-nya, cuman ya ternyata memang masih banyak error-nya. Jadi, memang berarti intinya perjalanan dari perjalanan ini, kamu harus mempersiapkan juga memori handphone untuk tiga aplikasi baru, ya. <laughs> Tiga aplikasi baru, ya pokoknya banyak aplikasi baru Itu pas nyampe di Menada selain ihat itu nanti hasil tes PCR-nya juga suruh ditunjukin lagi Jadi hasil tes PCR itu sangat penting, jangan oh. sampai hilang Kamu ada tahu nggak informasi buat mereka yang nggak punya PCR gitu Dan prosesnya harus menjalani seperti apa, kamu tahu nggak ada informasi nggak? Hmm, temenku ada yang nggak punya PCR, itu juga mm -hmm. dia pulang dari zaman sebelum PCR dibuka ke umum di Swedia jadi oh. udah sekitar, ya udah lebih lama sekitar beberapa minggu yang lalu, okay. di saat PCR belum umum. Mm -hmm. Jadi, dia PC, tas PCR-nya di Indonesia. Nah, di Indonesia ini nanti kita bisa milih mau karantina di Wisma Atlet atau di hotel. Nanti kalau hotelnya udah ada daftar hotelnya, yang mana aja yang menyediakan fasilitasnya, terus... Oh, jadi nggak semua uh, hotel ya? Enggak, soalnya setauku enggak, karena kalau enggak salah ya nanti tes PCR-nya juga di sana, kan. Oh, oke. Okay. Jadi nanti dikasih daftar hotel sama harganya. Hmm. Tapi kalau temanku ini sih dia milih uh, untuk Wisma uh, di Wisma Atlet. Hmm. Nah, nanti di sana sih katanya rapi, bersih, tertib hmm. dikasih makan juga. gratis Uh, uh. jadi di sana ada tentara yang jaga, jadi ya orang yang tidak tertipun terpaksa harus tertip, <laughs> mungkin. Cuma pesennya dia nanti harus pintar-pintar uh, milih, uh, nanti mau naik liftnya jam berapa, karena jumlah liftnya terbatas. Uh. Kalau banyak orang nanti susah jaga physical distance. Hasil PCR-nya itu berapa lama keluarnya? Waktu hmm. di Wisma Atlet itu, misalnya. Jadi dia kan tes PCR-nya di Wisma Atlet. Hmm. Dia sampai ke Indonesia hari Sabtu, hari Minggu paginya tes PCR di Wisma Atlet, terus hari Selasa Siang hasilnya keluar. Dan dia udah boleh pulang ke tempat masing-masing. Hmm, okay. Jadi nggak kayak, oke okay, karantina di... Wisma Atlet bukan berarti terus 14 hari, pokoknya kalau... Enggak, sampai atlet. hasil PCR-nya keluar. Baru Jadi berasal. kalau untuk kasus dia, untuk kasus temen yang ini sih, sekitar empat hari ya, dari ketibaan, ini. dari saat dia tiba sampai saat PCR-nya keluar. Hmm, Oke, okay. berarti tes PCR-nya juga gratis kan? Aku kurang paham, kayaknya gratis. <laughs> Aku lupa nanya. <laughs> kayak seharusnya... Mungkin gratis ya, karena makanannya juga gratis. Habis <laughs> itu, apa lagi ya? Uh, sekarang kamu isolasi sedang isolasi mandiri kan di rumah gitu? Iya, selama dua minggu, 14 Ap hari. Apakah ada pengawasan atau ya cuman pokoknya kesadaran pribadi aja? Atau pemerintah daerah juga ada yang benar-benar ngawasin atau gimana? Ngawasin sensi sejauh ini setauku nggak ada ya, tiba-tiba jangan-jangan kalau aku nyoba keluar tiba-tiba dihadang sama polisi nggak tahu juga, tapi sejauh ini setauku sih nggak ada ya. ya, kita cuma disuruh download aplikasi peduli lindungi itu. Tapi memang udah disarankan, Terus. isolasi kan? Iya di yang formulir kesehatan itu yang pas kita nyampe yang ada data denyut nadi segala macamnya di situ ditulis uh, bahwa penumpang harus men, um, harus karantina mandiri selama 14 belas hari sih di situ ada tulisannya. Oh jadi kayak semacam oke okay, saya akan melakukan itu gitu lah ya berarti semacam. Iya kertasnya itu nanti boleh kufotoin sih jadi ada data kita eh ama data kesehatan kita yang diperiksa di bandara terus di bawahnya ada tulisan penumpang harus meng, meng, apa, harus melakukan karantina mandiri okay. selama 14 hari di kediaman masing-masing. Oke okay. ya, berarti udah semacam pernyataan bahwa menyanggupi untuk karantina mandiri. Habis itu ini kamu udah berapa hari karantina 3 hari ya berarti sekarang? Tiga hari, iya tiga hari, Gimana ya masuk hari keempat. Nah ini sebenarnya juga bisa dicontoh ya, maksudnya kadang-kadang uh, orang memikirnya karantina mandiri itu cuma berada di rumah gitu, tapi sedangkan kamu kan uh, karantina mandiri ya bukan hanya di rumah, tapi hanya di kamar aja kan, <laughs> karena ada iya, keluarga kalau... lain di rumah. Iya, aku nggak ketemu anggota keluarga sih. Kalaupun makan, kayak diantarin doang gitu, mm -hmm. terus terus langsung pergi lagi. Cuma kalau ke sih agak beruntungnya di kamarku ini, kayak ada. Hub sama kayak ada pintu tembusannya, sama kayak studio tempat gambar orang tuaku. Hmm. Nah, untuk sementara studionya dikosongin, jadi kayak ruangan ke tempat bergerak lumayan, ada kamar, ada studio. Wow. Nah, jadi ada ruangan lain gitu selain. <laughs> ada ruangan gitu. lain. Terus kekiatan lumayan kekiatan, ada TV-nya. Kaitannya apa? Apa aja selama karantina gitu karena hanya punya dua ruangan? baca buku, main Bukan. komik, eh, main main game, Terus? nonton tv, main piano, oh, <laughs> gitu yeah. lah. Jadi Lumayan, ya, sendiri dengan segala sesuatunya sebisa mungkin. Terus kamu juga mm -hmm. cuci piring sendiri kan? iya jadi makanannya diantar tapi aku cuci piring di kamar mandi jadi menghindari benar-benar menghindari kontak terus kamu ngobrol nggak sama orang rumah atau orang tuamu gitu atau ngobrolnya video call video, video call sama kadang-kadang <laughs> lewat pintu kadang-kadang lewat jendela ya ampun bener-bener. tapi ini yang menurut aku sih karantina Uh, mandiri yang memang harusnya seperti itu gitu kan yang benar gitu loh oh iya ya aku nggak tahu loh. sih kayak harus se selebay apa ya <laughs> berjaga-jaga di ruangan sendiri cuman aku pernah ngeliat juga ada yang karantina mandiri ya udah cuma di rumah tapi tapi masih ketemu sama keluarga lain ya itu kan sama aja hmm. ya berkontak gitu ada kontak dengan yang Uh, di rumah sama aja, enggak gitu kan, berarti wajiblah dijadikan contoh gitu. Terus apa lagi ya, kamu ada informasi lain mungkin yang bisa dijadikan tambahan? Informasi tambahan jangan lupa karena kemungkinan ada protokol lagi meriksa ini itu dokumen ini itu di bandara lebih baik spare waktunya lebih gede kalau mau berangkat misalnya kita biasanya dua jam sebelum jadi ini ditambahin sejam atau malah sejam setengah ya kita mengira-ngira sendirilah kira-kira kita enggak paniknya itu kalau mepetnya berapa lama soalnya Kemarin aku nyampe di bandaranya masih pagi, jadi masih sepi. Tapi begitu agak siang kan kemungkinan jadi lebih ramai. Ya kamu sampai di Indonesia kan jam 7 pagi gitu. Mungkin bisa di apa namanya? Dicontoh juga buat yang mau perjalanan, sebisa mungkin sampai pilih ya sampainya pagi supaya antriannya enggak terlalu panjang. Tapi enggak terlalu panjang pun 4 jam loh. Enggak sih, aku nyampe-nya sore jam 2, setengah tiga yang pagi itu aku berangkat dari Jakarta ke Manado yang Oh pagi. gitu. Terus juga berarti selain itu mempersiapkan spare waktu sama mungkin makanan ya? Karena kamu sempat kelaparan gitu kan? Iya <tuh> <tuh> itu di jalan kelaparan pas ini setelah ngantri setelah ngantri yang pas pertama nyampe di Jakarta itu kelaparan, untung tiba-tiba ada bapak tentara dateng ini nganterin makanan, ada ngebagi-bagiin kue, jadi lumayan berarti semuanya dapet ya? Heeh, uh -uh, tapi ya lumayan, apa sih? ya empat jam ngantri, berdiri, nggak makan, nggak minum jadi kalau nah, ada snack, mungkin bisa dibawa snack antriannya berdiri Uh, yang awal itu berdiri, aku berdiri. Begitu antrian yang pos kedua ada tempat duduknya sih. Oh. Tapi enggak, kayak antriannya panjang, yang ada tempat duduknya itu di bagian agak depannya ada tempat duduknya, yang di belakangnya udah nggak ke bagian tempat duduk. Gitu. Oh, oke. Okay. Berarti ini juga salah satu catatan juga buat mungkin yang perjalanannya mau bawa anak kecil karena hmm. akan panjang prosesnya gitu. Oke. Okay. Ya. Tapi ada tempat duduk juga seingatku waktu kita nyampe itu buat ngisi-nisi formulir juga ada tempat duduknya sih. Hmm. Oke. Okay, Tapi dari... antriannya aku berdiri antrinya. Oke. Okay. Ya wes berarti kayaknya kayaknya udah lengkap ya. Apalagi ya. <laughs> Tau semoga enggak ada yang kelewat Iya, semoga sih nggak ada yang kelewat Mungkin kalau misalnya kelewat Ada pertanyaan Sebisa mungkin kita jawab deh Kalau nanti di-share uh, Makasih Sekali lagi ya Pita, Karena menyempatkan waktunya Selama karantina ini Iya Daripada nggak ngapa-ngapain Terus ini juga kamu persiapan buat uh, ujian, buat sidang. Semoga sukses. Uh, semoga netizen mungkin kalau nanti ini di-share, terus ditonton. Tolong didoakan kita sukses untuk ujiannya, untuk sidangnya. Karena uh, udah hampir menyelesaikan studinya. Uh, dan sekarang pindah ke Indonesia for good ya. Iya. Yeah. Dan kamu punya bayangannya pengen ngelamar atau pengen kerjanya di Indonesia atau di Swedia? Pengen ngelamar. <laughs> pengen ngelamar <laughs> <Lamar> kerja maksudnya. <laughs> untuk sementara ngelihat dulu sih kondisinya stabilnya kayak gimana. Aku sebenarnya belum punya plan untuk jangka waktu panjang oh, belum sementara. belum punya bayangan gitu. Oh. Nanti kelak aku pengennya kerja di Indonesia atau di Swedia gitu. Karena kan kamu udah ngerasain nih di hidup di Swedia. Kira-kira kalau prefer Kalau Singapore. jujur sih pengennya tempat kerja idealnya Singapura. Oh, malah ke Singapura ya? Soalnya dekat ke rumah. Kalau Swedia oh, rasanya setelah tinggal di Swedia selama 2 tahun lebih kayaknya Aduh, pulangnya jauh banget, iya. Yeah, Terus, kalau misalnya corona juga masih kayak gini, aku gak tahan. Harus menghadapi protokolnya kayak gitu tiap kali mau pulang. Iya, <laughs> yeah, bener, bener, Iya juga sih, kalau Singapura kan lebih deket gitu kan, jadi mm -hmm. mungkin bisa lebih sering kembali pulang gitu. Ya udah, kalau gitu, pokoknya semoga sukses buat sidangnya nanti. Terus, thank you so much sudah menyeluangkan waktu kedua kalinya <laughs> ini. Semoga tidak ada error. Oke, okay, ini kamera masih nyala. Jadi kalau okay. nanti legal recordnya ini kita bisa pakai kameranya. Ini. Semoga nggak ada yang kelewatan juga ya, dibandingkan juga kemarin. Ada yang kelewatan infonya. Iya, sama-sama. Semoga kamu sama -sama. bisa melewati karantina dengan tidak bosan. Semoga banyaklah ya. ya kegiatan yang bisa dilakukan. Ya, oke. Okay. Sehat buat kamu dan keluarga ya. iya makasih so, Mbak so, juga. Thank you so much. Bye-bye, aku ending. Dadah! Ya, itu dia tadi obrolan dengan Puspita. Semoga sukses buat Pita, dan semoga bisa melewati 14 hari karantina uh, dengan baik, sehat, keluarga, dan Pita juga. Thank you, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Heido!